Mari nelpon saya ya. Iya. Yeah. Saya nungguin di situ. <laughs> komandan, di mana, Ben? Menorong, ya? Iya, yes, iya. Yes. Ini saya. Oh, oh iya. Orang <laughs> eh, Orang ya? kalau gua kelihatan tuh kecil, mata yeah. gede enggak kelihatan. Ya kan gue begini berasa <laughs> kayak apa? Ya, uh, Komandan ini oh. mohon maaf. Berdasarkan ya? laporan warga dan juga katanya tukang bakso, kebetulan hmm? saya balik lagi. Nah, saya itu menemukan di pinggiran sampah. iya. Gender baik dibalik loh. <SILENCIO> Jadi itu sampai lebam-lebam gitu ada KDRT di rumah tangga iya. kamu. Ini bukan KDRT lagi, udah KD camat nih. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> udah saya nggak habis pikir aja, masa jangan dihabisin pikirnya. <SILENCIO> <SILENCIO> jangan pikir lagi. Ya tentunya jangan nah, habis pikir tuh, <SILENCIO> kok bisa gitu? Ya. ya gitu aja ngomongnya, kok bisa? Iya. Gitu. Berpikir kok bisa. <SILENCIO> Seorang istri sampai melakukan KDRT ke suaminya. Nah, ini pasti ada namanya sebab musabab. Tidak ada api bila tidak ada yang menyulut. Iya, memang. Nah, ini pasti kita bisa saja istrinya mungkin melihat suaminya ada sesuatu masalah. Hmm. Yang menimbulkan akhirnya kebirutan. Keributan. Ah. Silahkan. Silakan. Ini istrinya kelapa. Iya, ini dia. Iya, ini istrinya. Ah. Ya. Dari TV sebelah, oh, dari TV sebelah. Bapak, jelas orang TV-nya, cuma sebelah. Tadi, dituduh melakukan KDRT. Nggak mungkin wanita secantik dan selembut ini melakukan KDRT, Pak. Apa benar Anda ini? Yang namanya petugas Kalo gua sama Dika bisa refleksi oh, iya. dong. Lu dari sana sama niat <laughs> tarahnya. Ya itu berarti gua bagus dong. Gua paling niat refleks. Gua baru ingat sesuatu. Apa? Barusan Marion mau jatuh, <laughs> yang nolongin langsung semua. <laughs> Tadi di depan, ulan lagi kesandung kabel. Boro-boro <laughs> ada <adik. laughs> yang nolongin. Kesandung kabel lu mau jatuh yang lain pada ngeliatin. Hati-hati. <laughs> <laughs> <laughs> Interogasi biar anda... Kami pastikan dalam keadaan uh, tidak tertekan. Ya. Bentar ya. Oh. Apa? Oke, okay. aman, aman ya pak. <tuk> <tuk> <tuk> Itu <tuk> alat deteksi psikologisnya. Psikologis. Iya, iya ya kalau oh, canggih. Ya. orangnya emosi pasti kenceng. Pasti ya. Kenceng. Oh, masih nah. Lu masih oh. pada didukung aja <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Coba lu pukul, Coba lu pukul. Oh, emosi, oh, emosi lu. Ini, Ledak, oh, Tuh. Beda. tuh, beda tenang dia, emang dia tenang, gua emosi malu banget. <tuh> <tuh> suami anda menunjukkan ada lebam-lebam di bagian badannya, katanya itu ulah anda. oh itu, dia jatuh. Oh, mm -mm, jatuh. jatuh masa dua duanya di sini mbak. jatuhnya begini. oh. oh. oh. enggak. Eh, eh. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> saya menjaga anda, bukan karena jatuh saya menjaga anda dari mata-mata mereka. <tuh> Mau, mau, mau, oh, mau, dong. <tuk> Emang anak mau, jauh dari bapaknya. <tuk> <tuk> Lihat, tapi sebentar, sebelum kita lanjutkan, hmm. kita belum tahu nama Maria Marian, Marian Rambu Ramun, Jola, Jola panggilannya? Marian Jola. mau, mau, mau, Karena pakai lipstiknya bagus, mau, <tuk> Kalau pakai mau, mau, mau, jola karena bibirnya seksi. Iya. Kalau agak jeding Marion Jontor. Di sini kan perlombaan ya. Perlombaan ya. Saya akan di sini. Sama bareng Rian Marion Jombang. Kali MKI, oh BMKI. Iya. Kita PGI. Pasukan ngakak Indonesia. Ambil n nya aja. Apa G-nya kita ini juga bisa dibilang uh, KCI KCI apa itu komunitas cekakak Indonesia ah, kita kita ah, atau kadang biasanya orang nyebutnya KGI ah, Kantor, itu. Kantor Guyon Indonesia ah, ya. kalau memang kamu suka masak saya mau ngetes kamu maaf ya bukan meragukan kamu ini apa maaf. ini adalah apa komandan ini apa tempe tempe tempe apa ini tempe Ya tahu. Dia tahu. Temperin hati aku ke hati kau. Ya... <hari> Jangan terlalu laju maju.